Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Asyambul Kafi, anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andi Muawiyah Ramli, Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel, Bapak Setiawan Aswad, Kakan Wilke Menak Sulsel, Bapak Kaironi, Ketua DPW Agapi Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ihsan beserta jajaran pengurus, para narasumber. Serta ibu dan bapak guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia yang saya banggakan, saya yakin kita semua hadir pada kegiatan hari ini, percaya dengan sepenuh hati bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin, ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepada umat manusia untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang di muka bumi. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam, khususnya ibu dan bapak di sini, yang merupakan guru pendidikan agama Islam memiliki amanat untuk memerangi intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Intoleransi merupakan salah satu fokus utama kami di Kemendikbudristek dalam upaya memberantas tiga dosa besar pendidikan. Mengingat dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh korban dan juga lingkungan. Selain trauma yang dialami korban, warga satuan pendidikan yang terpengaruh nilai-nilai intoleran tidak akan bisa belajar dan bekerja secara optimal dengan perasaan tenang, aman, dan nyaman. Tahun lalu, kami melaksanakan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Selain mengukur kompetensi minimum dan karakter peserta didik, dalam AN juga ada survei iklim kebinekaan satuan pendidikan dan hasilnya pun cukup memprihatinkan, di mana 68% satuan pendidikan masih berada pada level sedang dan rendah. Sehingga perlu penguatan dan peningkatan sikap kebinekaan. Temuan ini harus menjadi dasar bagi kepala sekolah dan guru untuk bersama-sama melakukan upaya nyata dalam menghapus bentuk-bentuk intoleransi di satuan pendidikan. Komitmen pendidik, khususnya guru pendidikan agama Islam, dalam mewujudkan satuan pendidikan yang inklusif sangatlah penting. Terutama untuk daerah Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, di mana paling tidak ada lebih dari empat suku, yaitu Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar, serta masih ada suku-suku lain dengan adatnya masing-masing yang selama ini hidup berdampingan dalam semangat kebinekaan. Dalam hal ini, kami di Kementerian Gutristek telah menyediakan Platform Merdeka Mengajar, yang bisa menjadi sumber pembelajaran bagi guru tentang cara mengembangkan sikap toleran dan moderasi beragama di lingkungan kelas sampai lingkungan sekolah. Besar harapan saya bahwa ibu dan bapak guru yang merupakan bagian dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Sulawesi Selatan bisa menjadi guru penggerak toleransi di sekolah masing-masing. Menjadi pembawa perubahan positif guna menciptakan satuan pendidikan yang inklusif. Dengan semangat kebinekaan, mari kita terus bergerak serentak. Menumbuhkan rasa cinta terhadap keragaman. Mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar dan merdeka beragam setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.